Assalamualaikum sahabat teman teman kita pada pagi ini kita akan memasak pekasam makanan khas Sumatera Selatan pekasam ikan mas yuk ikuti saya guys kita mau siap siap mau bikin tungkunya guys nah ini kita mau ala desa kita mau menghidupkan api guys ya Ya okay guys, kita mau bikin apinya guys. Kita mau siap-siap untuk pengapian. Guys, let me do this. Nih, guys, bos siap-siap. Bos lagi belajar, guys. Bos nak kenyang kamera. aja awak kreatif, nih, guys. Api sudah siap, nih. Kuali sudah siap, kita tinggal siap-siap bumbunya guys. oke kuali sudah kita bersihkan, kita tinggal menunggu bumbu. Nah ini guys, makan. bekasnya guys, wah oh, baunya guys luar biasa menyerang guys. Hmm, sedapnya. Hmm. barat pun ingin mencicipi guys. Ah ini bumbunya guys. Ah hanya simple guys, bawang merah, bawang putih sedikit, cabai rawit. Uh, kunyit guys nah, ini guys kita siap cemplungkan guys nah, ini sudah siap guys kuali sudah siap api sudah siap kita cemplungkan guys oke nah, guys kita cemplungkan guys bumbunya ini repot guys kita yang belum ada kameramen ini kita ini ada kewalahan oh nah. masuk guys enak saya situ nyari nah. guys kita aduk-aduk nah ini bos guys aduk-aduk latah guys ini guys uh baunya guys mendengar ini bekasamnya guys yang kita mau ciumkan nanti ini yang bikin bekasam guys ini stepnya nya, pratiwi guys yang membuatkan bekasam ini guys To Kualan like uh, juga guys kita sendirian ini kameramen enggak ada guys maklum guys kita masih amatiran Cepung-cepung airnya bu, cepulung juga. Nah bu. Hah? Air-air ini. Bukan air pakan nanti. Kita masukkan guys, pekasannya guys. Pekasan ikan mas. Kita cepulungkan guys. Nah. Kita ambil dua guys. Satu lagi. Eh, kita musuh lagi guys. Kita masuk dua aja guys. Kita... Oh, sisakan untuk besok lagi, guys. Lepasan ini luar biasa, guys. nikmatnya, dia tandingannya guys. Bukan. Uh, coba, ya. Tentang, guys. Hmm. ini, guys. Gak ya. Kita tutup. Masih siko lagi. Oh, mau motong. Wow, guys. luar biasa guys. Bakatan ini guys tidak ada intinya. Tidak ada basa guys. Hanya guys. ikan yang dipermentasikan di guys, tapi sekopnya wah wow, guys luar biasa. Sudah mutung ini guys. Bakas sudah selesai. kam So guys.